Kita mengantisipasi supaya jangan ada lagi nanti yang menjadi tindak tanduk korban penipuan, ya, karena hari ini masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesusahan kalian itu dengan cara menipu, ya, dan mudah-mudahan kita tidak lagi menjadi korban penipuan. Oke, hari ini orang-orang yang terjebak dengan aplikasi pinjaman uang online itu ternyata cukup banyak, dan bahkan semakin terus bertambah.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 Sebelum bisa mengamankan yang namanya aplikasi pinjol Tugas kalian terlebih dahulu itu adalah mengamankan diri sendiri Untuk tidak panik berlebihan dan tidak lagi gali lubang tutup lubang Serta tidak melakukan tindakan negatif apapun Hari ini percuma saja ketika kalian terus menonton video Beberapa dari konten kreator dan mungkin motivator terkait tentang aplikasi pinjol ketika kalian belum memantapkan diri kalian sendiri untuk bisa segera terbebas dari segala macam pemikiran-pemikiran negatif dan menciptakan rasa-rasa takut di dalam diri kalian terkait tentang aplikasi pinjol. Jadi maksudnya bagaimana? bang? Hari ini tugas kalian itu cuma satu, sebelum aman untuk gagal bayar, kalian harus bisa mengamankan diri sendiri terlebih dahulu. Jangan lagi berpikiran yang aneh-aneh. Hari ini tugas kita itu adalah untuk mengupgrade diri kita terlebih dahulu untuk menjadi yang lebih baik lagi dengan cara tidak gali lobang tutup lobang. Ingat, apapun hari ini unsur paksaan yang mereka lancarkan kepada kalian, kalian jangan sampai terjebak dengan dinamika aplikasi pinjol ini. Khususnya dari pihak debt collection yang terus-terusan menagih dan meneror kalian baik melalui WA ataupun mungkin dari telepon atau mungkin dari SMS. Jika memang beberapa pesan-pesan yang mereka kirimkan itu membuat kalian semakin panik, membuat pemikiran kalian menjadi negatif, lebih baik tidak usah dibaca sekalian. Begitu beberapa pesan-pesan baru yang nomornya tidak tersep di kontak kalian, anggap saja itu dari pihak debt Collection tidak usah dibaca dan silakan langsung dihapus. Apabila pihak debt collectionnya marah ketika kalian melakukan hal itu Jelaskan kepada mereka bahwasannya memang hari ini kita memang belum punya uang Dan memang belum sanggup untuk melakukan pembayaran Tugas pertama adalah hal itu Menjelaskan kepada mereka Loh lang nanti bagaimana bang kalau seandainya biaya denda dan bunganya akan terus bertambah Hari ini banyak teman-teman kita itu yang masih mikirin denda dan bunga Kenapa kalian tidak kaji sekalian? Berapa uang yang sudah kita bayarkan hanya untuk membayar biaya perpanjangan dan bunganya? Padahal OJK sudah menjelaskan untuk biaya denda dan bunga itu tidak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok. Maka hari ini percuma saja kalau seandainya kita keluar-keluar ya kan dengan semangat memberikan edukasi kepada teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih terus membiarkan dirinya masuk ke dalam permainan aplikasi pinjol dan pihak debt collection ini maka semuanya ini akan gagal kalian akan tambah pusing dan stres, dan kalian akan terus-terusan dipaksa untuk menguras energi dan pemikiran serta waktu hanya untuk memikirkan yang hari ini kita belum mampu untuk menyelesaikan masalah itu hari ini permasalahan hutang ini solusinya cuma satu kita bayar hutangnya kita bayar dengan uang dan hari ini kita memang belum punya kemampuan dan uang untuk bisa menyelesaikan cicilan ini Ataupun hutang-hutang yang hari ini sedang kita hadapi Terkait tentang intimidasi penyebaran data ya Banyak hari ini yang ketakutan disebar data Maka bersyukurlah ketika kalian disebar data Karena artinya kalian sudah melewati titik tekanan tertinggi dari aplikasi pinjol ini Khususnya untuk yang ilegal Yang ilegal itu hari ini kekuatannya hanya mempermalukan kalian dengan cara menyebarkan data-data pribadi dengan mengedit-edit foto kalian itu dengan foto vulgar, foto bugil, foto porno, ini itu segala macam. Atau mungkin dengan beberapa caption bahwasannya kalian telah melarikan uang perusahaan atau kalian dianggap sebagai maling, ini itu segala macam. Beruntunglah orang-orang yang sudah mengalami masalah seperti itu. Fix, hutang kalian maka akan langsung dianggap auto lunas. Kenapa seperti itu? Karena sudah pasti mereka adalah aplikasi pinjol-pinjol ilegal. Dan hari ini banyak uh, laporan dari subscriber kita bahwasanya aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK sekalipun banyak bank yang mengancam seperti itu. Untuk yang menghadapi masalah seperti ini, untuk yang menggunakan aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK, kalian bisa men-screenshot. Dan mengirimkan beberapa bukti-bukti ancaman yang dikirimkan oleh pihak debt collection dari aplikasi pinjol legal OJK tersebut Kepada pihak AFP, asosiasi pendanaan fintech bersama Indonesia melalui DM Instagram mereka Kalian tinggal searching AFP dan kirimkan beberapa bukti-bukti tersebut Karena hari ini kita harus saling bekerja sama ya Harus sama-sama bergerak dalam memberantas aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini dan yang sudah pastinya mereka ini tidak taat, tidak tunduk dan tidak memberikan kontribusi apapun hari ini kepada pemerintah kita Dan hanya mengambil keuntungan secara sepihak Dengan memperkerjakan saudara-saudara kita Dengan cara mengintimidasi Coba bayangkan beberapa kasus penangkapan yang kemarin terjadi Beberapa pekerja dari pihak debt Collection itu masih tergolong sangat mudah sekali Hari ini berarti adik-adik kita sudah diajarkan untuk cara mengintimidasi. Bagaimana nanti mereka menghadapi masa dewasanya ketika ketika di usia muda mereka sudah diajarkan cara mengintimidasi. Cara menekan dan mempreser dari debitur-debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Oke, jadi sudah cukup jelas. Hari ini tugas pertama kalian itu adalah mengamankan diri sendiri terlebih dahulu. Dengan cara membuang semua rasa takut Rasa panik ya Dengan cara membuang semua pemikiran-pemikiran Yang hari ini kita sendiri pun Tidak mampu untuk menyelesaikannya Terkait masalah bunga sudah terjawab OJK sudah menjawab itu semua Dan sekarang tugas kita adalah Mengupgrade diri Dan memperbaiki keuangan pribadi Agar kita tidak terjebak Di dalam masalah yang sama Oke teman-teman dan mudah-mudahan Video ini bisa membakar kembali dan menjawab semua pertanyaan kawan-kawan yang hari ini masih terus bertanya Bagaimana bang cara melunasi utang bang? Bagaimana dengan cepat menyicil ini itu segala macam? Dan bagaimana menghadapi teror ini segala macam? Menghadapi teror dan masalah seperti ini cuman satu Tidak usah dibaca pesan-pesan yang mereka kirimkan Tidak usah angkat telepon mereka apabila memang hal itu bisa membuat kalian ke arah yang lebih negatif Jadi udah cukup jelas Hari ini kalian punya hak untuk tidak mengangkat telepon mereka setelah mengkonfirmasi di awal, dan kalian harus menjaga diri kalian sendiri dengan berbagai macam cara dan strategi yang harus kalian ciptakan. Jangan ikut ritme dan permainan dari debt collection aplikasi-aplikasi pinjol ini, ya. Jadi, udah cukup jelas dan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin sudah hampir padam, yang mungkin sudah berputus asa karena sudah dipermalukan. Kalian harus bisa segera bangkit dari segala macam keterpurukan hari ini. Dan segera berbenah. Insya Allah pasti ada jalan keluar ya. Insya Allah juga Tuhan pasti akan menyiapkan rejeki terbaik untuk kita. Yang penting kita harus tetap bekerja dan berdoa. Dan harus tetap masih semangat. Oke mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.